kalau di video kemarin kita udah bahas tentang bahaya sub for sub baik yang pakai aplikasi atau yang enggak baik untuk channel yang udah monet maupun yang belum di video kali ini kita akan bahas apa yang harus dilakukan ketika sebuah channel udah terlanjur melakukan sub for sub baik channel yang belum monetize maupun channel yang udah monetize terlebih yang udah monetize karena channel yang udah monet akan lebih dipantau oleh youtube karena dia udah resmi menjadi partner YouTube menjadi rekan bisnisnya YouTube jadi YouTube akan lebih memantau channel yang udah monet layak enggak channel itu menjadi partner bisnisnya si YouTube sebelum masuk ke materi kita flashback sedikit dulu ke video yang kemarin di video kemarin saya sebutkan akibat dari sub for shop untuk channel yang belum monetize adalah ada kemungkinan channel tersebut gagal monetize Ditolak monetisasinya, dan untuk channel yang udah monetize, kemungkinan channelnya susah berkembang, susah menemukan penonton, dan bukan nggak mungkin channelnya ditenggelamkan oleh YouTube dan bahkan dihapus oleh YouTube. Perlu diketahui, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kenapa sebuah channel itu sepi, sepi penontonnya. Yang pertama adalah channel tersebut masih baru Yang kedua videonya masih sedikit Kemudian yang ketiga subscribernya masih sedikit Bisa juga karena kontennya yang acak-acakan Yang selanjutnya adalah algoritma nggak bekerja di channel tersebut Karena data-datanya yang menyesatkan algoritma YouTube Kemudian selanjutnya adalah kemungkinan channel tersebut dikacangi oleh YouTube Karena bandel banyak pelanggaran udah ditegur tapi masih pelanggaran terus maka YouTube nggak nganggap channel tersebut. Oke kita masuk ke pembahasan intinya apa yang harus dilakukan. Cc. Apa yang harus dilakukan ketika sebuah channel udah terlanjur sub for sub. Cara yang pertama adalah berhenti melakukan sub for sub. Jangan bandel kalau mau channelmu aman segera berhenti sub for sub tobatlah kembali ke jalan yang lurus cari subscriber enggak cuma pakai sub4sub lebih bagus pakai cara yang organik cara yang alami kemarin saya udah bikinkan video tutorialnya kemudian cara yang kedua perbaiki metadata video dan channelmu dengan memperbaiki metadata video dan channel kita ini akan memudahkan algoritma untuk mendatangkan penonton dan subscriber ke channel kita dengan cara yang alami pastinya Se -se. Selanjutnya fokus bikin konten yang bagus Ini adalah untuk follow up kerja algoritma tadi Kalau metadata video kita udah bagus Algoritma akan mendatangkan penonton ke channel kita Selanjutnya yang menentukan adalah kualitas konten kita Apakah si penonton ini akan lanjut nonton atau enggak apakah si penonton ini akan subscribe ke channel kita atau enggak ini akan ditentukan oleh kualitas konten kita, kalau kualitas konten kita bagus, maka kemungkinan besar penonton-penonton yang didatangkan oleh algoritma youtube tersebut akan subscribe ke channel kita kemudian yang keempat, ini yang paling penting, yang harus dilakukan ketika sebuah channel udah terlanjur sub for sub adalah perbarui perbarui data-data yang ada di channelmu data-data yang udah masuk di channel kita itu nggak bisa dihapus ya nggak akan pernah bisa dihapus maka dari itu kita harus memperbaharui data-data di channel kita untuk menimbun data-data lama yang ada di channel kita jadi data-data dari sub 4 itu tadi kita timbun dengan data-data baru yang lebih bagus yang lebih alami tujuannya adalah untuk menekan persentase data-data yang ada di channel kita agar data yang alami lebih dominan sehingga yang lebih banyak terbaca oleh algoritma YouTube adalah data-data yang alami data dari hasil saborsap akan tenggelam tertimbun dengan data-data baru yang lebih alami yang lebih bagus maka dari itu yang biasa saborsap kurangi saborsap kalau bisa berhenti yang biasa ngegroup tukar view dan lain-lain kurangi perbanyak traffic dari yang alami agar channel kita sehat data-data di channel kita juga sehat intinya adalah tugas kita sebagai content creator adalah membuat konten yang berkualitas udah itu aja enggak usah mikirin yang lain gue usah mikirin subscriber enggak usah mikirin penonton hanya fokus bikin konten yang berkualitas kemudian bantu kerja algoritma YouTube dengan cara mengisi metadata yang sesuai yang tidak yang menyesatkan algoritma YouTube kalau cara-cara ini berhasil dilakukan maka ini akan CC maka ini bisa memperkecil kemungkinan channel kita terdampak buruk dari sub for sub yang pernah kita lakukan jadi channel kita bisa sehat lagi dan algoritma bisa bekerja di channel kita Dengan begitu perkembangan channel kita akan semakin membaik Tapi perlu diingat juga Jadi youtuber itu nggak bisa instan ya Butuh waktu, butuh proses Jadi harus sabar, nggak, nggak usah terburu-buru Daripada kalian terburu-buru Pakai cara-cara instan Ujung-ujungnya malah merusak channel kalian sendiri Nanti di belakang kalian akan nyesel sendiri. Yang ada lama-lama kalian akan nyerah jadi youtuber tumbang sendiri, capek karena enggak ada hasilnya karena channelnya enggak berkembang. Tetap semangat bikin konten ya, bikin konten, si, si. tetap semangat berkarya ya, ingat semua orang bisa jadi youtuber dan semua youtuber bisa sukses, termasuk juga kamu. Jangan lupa tinggalkan kolom komentar, eh tinggalkan kolom komentar, jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah dan share video ini sebanyak-banyaknya agar ilmu yang kalian dapatkan bisa menjadi bahan Agar ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat dan barokah. Sekian dulu videonya. Semoga video ini bisa menjadi manfaat dan barokah untuk kita semua. Thanks for watching. See you on the next video insya Allah. Assalamualaikum. See you.